Jadi kita harus punya style atau karakter sendiri untuk anak-anak Nah, jadi mungkin yang para alumni nih yang pernah uh, Miss Linda ajarin bahasa Inggrisnya Mungkin akan tahu dan ingat pastinya tentang Chester gesture Miss Linda Ketika bilang correct, apalagi nih hmm, Banyak deh ya, kalau kalian pernah kenggap ke Inggris, kalian bisa komen di bawah ini <SILENCIO> di kampung inggris tuh memang harus harusnya sih, bagusnya sih kita um, mengaplikasikan what we got in the class, in our daily life karena gini loh, bahasa inggris kalau kita nggak aplikasi ya, itu lebih nonsen gitu, jadi itu depend on our person's actually kalau kamu pengen full on for English ya uh, adult in speaking, writing or reading, or listening ya itu kalian harus memulainya dari sejak awal gitu loh guys Memang, mungkin teman-teman yang pernah datang ke kampung Inggris Kayak gini mikirnya Kok kita gak ngomong bahasa Inggris ya? Padahal udah lama nih Tapi kok Inggris kita gak lancar gitu Ya harus koreksi lagi gitu Introspeksi diri kalian sendiri Udah belum mempraktikkan bahasa Inggris dalam kehidupan kalian Udah nyobain belum untuk ngomong bahasa Inggris Atau daily conversation about your daily life with your friend Nah, kalau misalnya jarang-jarang dan kan gak pernah Practicing in everywhere, of course, kalian nggak akan pernah bisa lancar bahasa Inggris gitu. Jadi memang ada banyak lulusan alumni yang dari Kamu Inggris yang sukses karena mungkin emang dia uh, pendirinya kuat banget tentang bahasa Inggrisnya, punya konsistensi untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan pas hari-hari. Tapi juga ada banyak yang nggak sukses gitu karena selama di Kamu Inggris dia hanya nggak sungguh-sungguh, cuma sia-sia aja gitu. Dan kalian tahu guys? Di Happy Girls Prostoma ini pembelajarannya agak cepat gitu ya, agak cepat banget Jadi uh, memang jam mainnya itu dikit banget daripada jam belajarnya Kenapa? Ya karena emang kalian tuh dididik dari awal Untuk terus konsistensi maupun ada di kampung inggris atau enggak Kalian tetap harus menggunakan bahasa inggris itu Biar dapat hasilnya maksimal mungkin Nah kalau tanya Muzinda, hambatannya apa aja ya, sih? Hambatannya adalah waktu itu Tidak akan tulisan amat to pronouncenya itu beda jadi agak susah sih. Kadang juga minder. Kadang kadang juga sebenarnya kita tahu mau beropini apa, tapi karena pikirnya kita udah jauh tapi karena kita stuck on dengan kosakata kita yang belum kaya, jadinya kata-kata itu enggak terproduce dengan baik dari lisan kita. Jadi banyak-banyak aja sih untuk membaca, membaca hal yang sederhana mulai dari cerita bergambar yang bahasa Inggris, kemudian artikel pendek-pendek dari bahasa Inggris, kemudian baca kuat-kuat bahasa Inggris gitu. Jadi hal-hal tersebutlah yang akan membantu kita untuk Inggris our vocabulary gitu. Nah, kalau tanya, Melinda uh, menurut yang paling spesial sebenarnya semua angkatan, mm -hmm. semua murid memiliki keunikan masing-masing dan memiliki ciri khas masing-masing di setiap periode. Tapi yang paling berkesan adalah ketika periode hmm, berapa ya? Lupa, Bu. Tapi mesinnya tahun dua ribu sembilan periode Juni Juli Agustus itu anak-anaknya udah kotak-kotak banget. Tapi kotaknya dalam arah positif gitu. loh hmm, Enggak enggak estimate bicaranya solidaritas terhadap teman-temannya itu erat banget gitu. Karena mungkin uh, pembawaannya mereka dewasa ya karena ngikis over all sama sana kuliahan tapi mereka kayak tahu posisinya gitu loh kapan bercandaan, kapan seriusan di kelas, kapan kita harus solidaritas kepada teman, kapan kita harus membantu teman, kapan kita harus menghargai teachernya yang lagi ngomong. Jadi kayak nggak ada perbedaan dan Uh, walaupun uh, misalnya umurnya Lebih tua nih misalnya dari Si teachernya karena kan teachernya overall Di pare kan masih muda-muda ya Tapi mereka tetap itu Respect banget dengan teachernya gitu Jadi hal itulah yang membuat uh, Miss Tinda sampai sekarang itu uh, ingat banget sih sama mereka-mereka Dan sampai sekarang Alhamdulillah kita masih uh, Komunikasi kayak gitu